Pake baju Melayu semua guys ya rata-rata uh, orang Indonesia pakainya kayak gini guys. alamin Selama saya bekerja di Malaysia, saya selalu bertemu dengan orang-orang baik. Seperti inilah suasana Lebaran di perkampungan Malaysia. Wesrono guys.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 Jadi di sini adalah tahun ini masih beraya di Malaysia Oke, okay, jom kita tengok videonya guys, let's go Pagi hari ini pasti semua orang sangat bahagia menyambut okay. hari raya ini. Pastilah Bertemu keluarga, berjumpa sanak famili, bercanda oh tawaria iya. nah, Namun langsung ini. tidak untuk bagi saya Karena hari ini saya sampai saat ini masih di tanah perantuan Yaitu di negara jiran Malaysia. sebelah Malaysia Okay. Nah seperti inilah perjalanan saya Untuk menuju masjid yang ada di perkampungan Malaysia Jadi jarak tempuhnya cukup lumayan jauh Sambil menuju perjalanan ke masjidnya Saya akan menunjukkan suasana perkampungan yang ada di Malaysia ini ya Jarang-jarang jarang uh, Saya rumahnya. banyak melihat mobil-mobil yang terparkir di depan rumah Atau kereta-kereta yang terparkir di depan rumah pertanda Para warga yang ada di bandar Mungkin sedang balik kampung Dan merayakan suasana Betul. Hari Raya Idul Fitri Di kampung halaman masing-masing Dan pastinya Sahabatku semua pasti oh, itu bahagia kan oh, Karena bisa berkumpul oh, dengan Sanak famili Merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama-sama Di kampung halaman Nah saya sudah sampai ke masjidnya oh. Oh, pakai baju Melayu semua guys ya, rata-rata nah, Orang Indonesia pakainya kayak gini guys Nah ini, sarungan Seperti biasa lah ciri khas kita nah, Kalau orang Malaysia pakai uh, baju Melayu Kalau orang Bangladesh ataupun yang lain itu pakai biasa guys Kayak kurta gitu kan Allah, Allah alamin sudah sampai ke masjidnya masjid ini namanya Masjid Jami Masjid ini berlokasi di atas bukit ya jadi memiliki keunikan sendiri serta pemandangan yang sangat indah apalagi nanti kalau berada di area luarnya ya pasti banyak warga yang pertama kali datang pasti akan berselfie karena memiliki keindahan yang sangat indah sekali ya. oh iya Jadi nanti saya akan menjabarkan ya suasana masjid ini di luarannya. Dan hari ini saya pergi ke masjid sama Pak Lejawi. Alhamdulillah beliau ini juga sangat bahagia sekali ya. ⁉ alamin, selesai sudah melaksanakan Masya sholat idul fitri dan hari ini saya akan tunjukkan suasana luaran masjid jamik yang ada di Mersing ini ya dan ya. juga orang uh, bangladesh buat sahabatku ya. semua barangkali Bang sahabatku punya pernah Islam tinggal di Mersing mungkin. atau pernah lahir di Mersing semoga video ini juga bisa menjadi pengobat rindu sahabatku semua barangkali sahabatku wow. sekarang. Berada di bandar belum sempat pulang kampung. Nah, dengan video ini, semoga sahabat-sahabatku semua terhibur. Dan pastinya, para sahabat-sahabat yang pertama kali datang ke Masjid Jami yang ada di Mersing ini pasti akan terpukau melihat suasana keindahan panorama alamnya. Nah, di sini hmm. banyak sekali para sahabat-sahabat dari Padang oh, iya, Malaysia foto, foto. yang sudah selesai sholat Idul Fitri. Mereka mengabadikan momen dan berselfie di Masjid Jami. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Mas pakai jubah ini Mas Toho ya. hari raya buat sahabatku semua selamat hari raya. Selamat hari selamat Ibu raya Idul Fitri. Selamat hari raya Ibu Fitri. Tapi tapi kayaknya ini bajunya Mas Toho ini baju Melayu deh. Perasaan ada silap salah, mohon diampuni. Sama-sama. Saya pun juga sebaliknya, mohon maaf lahir dan batin karena tidak bisa membalas komentar satu persatu jadi saya buat begitu. Betul, betul. Nah, hari ini saya berada di masjid mana lagi namanya? jami masih jamik mersing ya. seperti mas. Mas. suasana di masih jamik mersing hari ini sudah itu ya saya pulang terakhir jadinya agak sepi dan di belakang sana ada banyak sahabat-sahabat yang sedang mengabadikan momen gambar-gambar untuk buat kenang-kenangan ya. Oke, okay, buat sahabatku, hari ini saya mau balik dulu, dan nanti kita akan perlihatkan suasana hari raya di Malaysia, di perantauan seperti apa Iyalah, ya? Lah, okay. oh, ya, oke, okay, langsung aja. Suasana yang gimana pulang. tuh? Untuk menuju perjalanan pulang itu memakan waktu yang sangat panjang lah, ya. Yeah. Ya, tiga bisa hari bisa tiga malam, sebelas hari, sebelas malam. Ah, kalau cerita kan. nih, tapi <laughs> sambil <Ataupun> merangkak <laughs> itu gue ya, sahabatku. Saya sudah tadi ya, jadi hari ini kita naik motor. Seperti inilah keindahan Masjid Jami' yang ada di Mersing, Sampai, atau bandar Mersing ya. Dan buat sahabatku, Keren. semoga video ini menjadi kenangan terindah. Dan barangkali yang belum balik kampung, hari ini saya akan tunjukkan suasananya full. Wow. Nah, misalnya ada sebuah rumah-rumah yang ada di sekitaran daerah Mersing ya. Dan itu masjidnya berkubah emas. Tapi bukan emas murni ya. Itu hanyalah emas biasa saja. Bukan yeah. emas murni. Jadi jangan salah paham warnanya jawa warna emas gitu. Nah di sini juga banyak para sahabat-sahabat yang mungkin pertama kalinya baru datang banyak sekali yang mengabadikan gambar untuk berselfie bersama keluarga. Benar-benar. Seperti benar. inilah, ya kan banyak sekali Serana, para sanak family yang mengabadikan momen gambar-gambar di masjid Jami yang ada di Mersing. Nah di sini saya juga menemukan para sahabat-sahabat kita daripada warga Bangladesh. Bahwa Assalamualaikum. Sudah lama di Malaysia. Berapa tahun? Berapa? Sudah sepuluh tahun. 10 tahun. Wah, sudah balik kampung belum? Iya, dia. Oh, sudah balik kampung? Tak pernah. Oh, Oke. Okay. Kerja di mana? Kerja di mana? itu jalan. Bikin jalan lah. Oh, kerja bikin jalan. Oke, okay, kembali dari saya ya. Ternyata banyak sekali ya warga negara luar yang merayakan sholat hari raya Idul Fitri di sini ya dan mereka juga sangat bahagia sekali dari raut wajahnya dan ini adalah sahabat kita daripada Bangladesh. Mereka juga sholat hari raya Idul Fitri di Masjid Jami yang ada di Mersing. Nah, Pak Lejawi sedang sibuk menelepon keluarga yang ada di kampung halamannya. Ya, Selamat hari Idul Fitri gitu. Buat saya, juga, saya juga dulu ketika di Arab juga gitu guys, ketika sudah selesai melaksanakan sholat ya kan Baru langsung nelpon tuh lama Aku banget. hari ini seagama, semuslim, seislam. Hari ini adalah hari raya idul fitri Jadi hari ini adalah momen yang dimana ditunggu oleh umat islam seluruh dunia Dan semoga hari ini permintaan maaf saya dimaafkan oleh sahabat-sahabatku semua dan betul. janganlah kita Maafkan, selalu bermusuhan pasti. di antara sesama, semuslim, seagama, seislam. Karena kita ini adalah semuanya saudara yang membedakan ya, kita hanya tinggal di beda negara saja. Betul guys. Aku bersama adik siapa? Farhan. Adik Farhan. Sekarang adik Farhan kampung sini ke? Oh, yes. oh, kampung sini. Oke adik, selamat hari adik Selamat ya alamin Selesai sudah sholat Hari Raya Idul Fitri Dan tadi saya juga sempat bertemu dengan adik Farhan Saya pun juga terkejut ya Tiba-tiba adik Farhan menghampiri saya Dan bersalaman Saya tanya kepada dia lah adik Farhan kok tahu? Oh ternyata adik Farhan suka menonton konten saya alamin. Oh, Semoga dengan konten seren. ini Kita lebih mempererat tali persaudaraan silaturahmi Apalagi kita ini kan Mayoritas di Malaysia dan Indonesia ini adalah Islam ya agama yang terbesarnya Jadi tidak ada gunanya kalau kita saling bermusuhan saling betul. bertekak di media sekali, sosial nah sekali. inilah momen untuk kita saling bersalaman saling memaafkan satu sama lain, semoga dengan video ini sahabatku semua terhibur dan semoga para sahabatku hari ini bahagia selalu dan semoga dipermudahkan amin. rezekinya dan serta setiap langkahnya dipermudahkan segalanya amin biarobal alamin nah seperti inilah suasana perkampungan yang ada di Malaysia, hari ini Nampaknya masih sepi ya Karena ya, mungkin pagi Mungkin para sahabat-sahabatku yang belum ada di Ketamunan Malaysia berarti. ini sedang sarapan pagi Dan sedang Betul. berkumpul sama keluarga Bercanda tawari ya Nah kalau Bang Toha Kalau Bang Toha hari ini Cuman ya hmm. Bisa jalan-jalan Menuju iya. ke tempat sahabat-sahabat saya ya Nah sekarang Saya singgah di rumah Kawan saya tapi ini bukan rumah kawan saya ya. Melainkan ini rumah daripada sahabat kita dari Malaysia. Jadi rumah warga okay. negara Malaysia. Cuma kawan saya disuruh untuk menempatinya. Jadi oh rumah itu. ini tidak terlihat sepi atau tidak terlihat kosong. Dan suasana rumahnya seperti ini ya. Sangat Kayu cantik. Semua, dan wow, pemandangannya Teren. sangat indah ya. Saya akan tunjukkan pemandangan yang ada di luarnya. Seperti inilah kira-kira ya. Jadi, di luar sana ada lautan dan rumah ini berada di tepi jalan. Nah, kelihatan kan lautnya, tapi mungkin karena oh, handphone enggak, saya silau, ini silau. handphone lama, jadinya agak itu ya, agak-agak suram ya, ya maklum, belum ada rezeki. Insya Allah, nanti kalau ada rezeki, saya akan berikan yang lumayan cerah lah. Nah, seperti ini suasana pemandangannya ya. Jadi, kawan saya disuruh menempatinya, oh, betul, dan hari man. ini alhamdulillah, kawan saya juga bikin ketupat, tapi sayangnya... Ketupatnya cuma tinggal tiga, <tuk> Tapi nggak apa-apa Harus ada. Dan mari kita sarapan bersama Betul. Nah ini Wah, enak ini, guys. Jadi hari ini kawan saya itu masak ketupat Dan Itu ya ikan asap Ikan asap atau ikan sale lah Dimasak lemak Dan Pak jawi saya ajak makan tidak mau Eh malah saya yang disuruh makan duluan Dan beliau ini yang Sudah menyajikan ya Nah inilah orangnya, Senyum, senyumnya sangat bahagia ya Walaupun agak sedikit terharu karena tadi kita baru saja menelpon keluarga Dan keluarga di rumah juga agak sedikit Ya biasalah wanita menangis sedih karena tidak bisa berkumpul betul, dengan betul keluarga sekali. Ya. Dan seperti inilah keindahan rumah yang ada di sekitarnya Alhamdulillahirrohabilalamin selama saya bekerja di Malaysia Saya selalu bertemu dengan orang-orang baik Betul. Nah lek jawi ini mau sarapan pagi ya sama saya, oh, tapi dia itu tadi yang orangnya ya. Dan ini hmm. adalah sahabat daripada Bangladesh. Mereka ini rela jalan kaki untuk sholat hari raya Idul Fitri. Masya Kenapa? Allah, luar biasa sekali ya sahabat kita daripada Bangladesh. Untuk jarak tempuhnya lumayan jauh loh kalau jalan kaki. Tapi mereka ini enggak apa-apa ya. Alhamdulillahirrohbilalamin. Nah alamin. seperti ini lah. Namanya Makan ketupat dengan uang oh, lemak. Enak banget. Ikan pari. Salai ikan pari, ikan pari ya. Hmm. Masya Allah. Nyami. Hmm. Buat sahabatku sahabat sahabat. yuk makan semua ah. yuk. Mari kita sarapan. Alhamdulillahirrohbilalamin. Akhirnya bisakan ketupat. Mastoha, mastoha. Dan salai ikan pari dipadukan dengan lemak. Hmm. hmm. Cung, mari kita makan. Sebelum makan, kita berdoa terlebih dahulu. Hmm, berdoa sudah, sekarang kita makan. Hmm. Memang enak banget ketupat dengan sale ikan mari ini ya. Aduh, asli saya hari ini enak banget lagi. ini. Saya tambah dengan tahu goreng. Karena oh, kalau di tahu, goreng, enak, goreng, enak juga tak. tuh, biasa kebiasaan di Indonesia. Kalau kuah kayak gini dikasih tahu guys Negeri orang tetap full jajan hmm. Jadi banyak sekali jajannya Mantap. di sini. Saya akan perlihatkan jajan-jajan yang ada di Malaysia ya Biar semua tahu jajan di Malaysia itu seperti apa Kira-kira seperti itu ya Apollo bagi para perantau yang ada di Malaysia Tentunya tidak asing lagi ya Apollo Ini itu adalah average, ya. Kemudian ini adalah Coklat Ah itu juga roti, roti, ini Oke oke okay, okay. Nah terus ini ada oh, oh, enak ini Dan ini ada kacang sukro Ini produk Indonesia, Indonesia ini. punya. Kemudian juga ada wafer Nah minumannya juga sangat banyak Ada sekali ya. biskuat loh nah, Ada sekali biskuat juga di situ. Hari ini pada gelimpangan semua karena cuaca panas, pada buka baju semua ya. Seperti inilah Lebaran di Malaysia ya. Jadi apa akhirnya? Sama deh, yes, kayak ya. di, di Arab ya. juga kayak gitu. baru Wa warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirohmanirohim. Oh, ini di Nah, hari ini sekarang berada di perkampungan Malaysia ya. Dan hari ini beraya di Mamazana. Nah, seperti ini suasananya. Okay. Ada kawan-kawan, ada Lejawi ada para kawan-kawan dari kebun juga keluar semuanya. Keluar dari, Sarang sarangnya, Keluar, dari sarangnya. Keluar dari sarangnya semua Seperti inilah suasana Lebaran di perkampungan Malaysia Seronok guys Memang kalau suasana hari raya ini Enaknya pasti Acaranya Makan dan makan Terus Iya lah pasti Wah wow, ini pakai plastik ya ini juga ada pulut panggang, kemudian tadi Ketub? juga ada ron Nah, saya sudah. Oh Mas, my God, mandiang. enak banget. Kalau di Malaysia wajib ada rendang dan ketupat ya. Eh, sorry maaf ya. Itu ada Nama, di sumber sudah yang belum cuma saya kasih. Jadi, sekaligus kita berdua menghidupan ya. Anak banget gitu. harikan, Biar tidak mengganggu pemandangan. Nah, seperti inilah ketupat teman-teman ya. Ada live musiknya juga dan ya. Alhamdulillah, saya sudah. Mau makan lagi ya. tapi sudah makan, sekarang makan lagi. Hmm, yang kali ini saya sungguh, sungguh itu ya. Sungguh terliur. Karena hari ini aku makan rendang dengan ketupat. Wah, wow. Tidak, tidak. Sebelum makan kita berdoa terlebih dahulu. Nah, berdoa sudah. Mari kita makan ketupat rendang. Hmm. Hmm, rasanya ini sangat enak ya. Ketupat rendang, masya Allah. Aduh, enak banget ya, itu. guys. Itu, rendang itu pasti wajib ada ya, hidangan wajib. Nah, di sini saya juga makan sambal tempe. Hmm. Masakannya sungguh sangat enak ya dan pastinya selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Lahir dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya bikin ngiler aja itu jadi lapar saya guys ya. Mas Toha mas Toha bikin kita itu kayak kalau dia makan tuh masak enak banget gitu loh guys ya. Kita lihatnya itu kayak Oh pengen gitu Ya begitulah Ya kalau di perantauan memang kayak gitu guys Saya dulu juga merasakan apa yang dirasakan oleh Mas Toha Ketika istilahnya lebaran ataupun hari raya Itu aduh memang guys sedih betul Tapi karena kita di rantau, Ya kita berusaha untuk menghibur diri kita Ya istilahnya ke teman-teman kita jalan-jalan Ya maksudnya silaturahim kepada teman-teman kita juga lah Seperti itu guys ya dan yang penting itu kalau di rantawan itu kita banyak teman Udah enak itu Tapi kalau kita cuman sendiri itu kayak susah untuk bergaul Nah itu susah banget nantinya Oke itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya Pemindu Dudri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh